semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info-info tar up to date dan tentunya membahas seputar dunia selota oke okay. kembali lagi ya pas ini sama gue sini dan ya gak bosan-bosan juga ya kita main di gates of olympus bareng si kakek uus ini oke okay, kita langsung tempur aja bareng si uus ya semoga disini gue bisa dapatin profit yang lumayan ya karena ya kebetulan di sini gue juga cuma bawa modal Rp50.000 aja nih Oke okay, gue udah langsung sepin di B2400 ya kita coba lihat nih mudah-mudahan ya hasilnya sesuai dengan ekspektasi gue ya karena di sini gue berharap ya walaupun gue cuma bawa modal 50000 ya gue bisa dapetin jutaan oke okay. Dan ya hmm, seperti biasa ya, yang kalian tunggu-tunggu ya karena memang di sini gue juga mau sharing-sharing ke kalian, gue mau berbagi info-infonya ke kalian. Jadi ya kalian uh, simak terus videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari gue di sini, oke? Okay? Ya, seperti biasa ya, gue akan membagikan untuk tips dan triknya nih mengenai info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. Jadi kalian gak usah khawatir, semua info-infonya tentang slot gacor ada di channel gue. Jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi kalau kalian butuh info-infonya ya, langsung hajar aja merapat ke channel gue dan langsung tontonin. Nah sebelum melanjutkan gamenya yang pasti buat kalian yang udah mampir-mampir di sini Jangan lupa untuk di support ya Dibantu like, komen, dan di subscribe Dibantu share-share videonya sebanyak-banyaknya Ya biar channel gue juga makin berkembang dan maju nih Oke okay. Agar bisa memberikan info-infonya untuk kalian Dan pasti jangan lupa untuk aktifin loncengnya juga Oke okay. biar kalian dapetin Uh, update-an terbaru ya dari gue karena memang setiap harinya gue bakalan update oke okay, untuk kalian semuanya para solter mania anjim wow sayang banget itu di skip ya gila sih langsung dapetin 4 petir sekaligus tapi sayang banget gak konek ya tapi ya udahlah gak apa-apa oke okay, sembari kita bermain di sini jangan lupa ya pastinya sediain kopi dan sebat-sebatnya biar lebih nikmat nih ya untuk bermain dan ee, menonton juga jadi ya biar lebih apa ya lebih santuy gitu ya enggak sepaneng enggak tegang gitu ya di biar relaks dulu gitu kan <laughs> iya dong jadi nggak usah sepanang-sepanang ya karena ya ini hanya untuk hiburan-hiburan aja jadi nggak usah yang terlalu Oh, memaksa gitu ya nggak usah yang terlalu ya sama apa sepanang banget gitu uh, dikasih 5 meter sekaligus nih Oke okay. kita dapatnya fishingnya yang kita tunggu-tunggu tapi mudah-mudahan hasilnya uh, tidak mengecewakan ya Oke okay. Saya kasih tro dulu Ayo dong serot dulu mm, mantep ya lumayan lah ya kasih lagi cakep. Oke okay. nice lagi dong uus pokoknya di sini gue main santu ya enggak harus terlalu hawa nafsu. untuk kalian juga ya enggak usah barbar -bar. ya takutnya hasilnya mengecewakan dan terlalu cepat rungkat gitu ya jadi Ya kalian tau lah ya untuk resikonya di sini juga nggak perlu jelasin juga ya. Maksudnya kita mainlah sesuai feeling ya, nggak usah yang terlalu memaksakan ya harus dapetin JP gitu ya. Itu balik lagi sih ya rezeki nggak kemana kok ya, nggak usah khawatir ya kalau sudah waktunya pasti kita uh, dapetin itu ya. Tapi di sini kan kita uh, tujuannya hanya untuk hiburan aja, jadi nggak uh, usah yang terlalu ngoyo gitu ya pokoknya sampai aja ya untuk hasilnya kita lihat akhir ya namanya juga permainan kan pasti kadang menang kadang kalah juga kan bisa jadi itu karena kita nggak tahu untuk hasil akhirnya gitu ya yang kita harapkan pasti semuanya bisa dapetin profit tapi kan balik lagi ya namanya Hoki nggak ada yang tahu Ya, di sini setidaknya uh, gue bisa lah sharing-sharing ke kalian gitu ya, Ya mudah-mudahan sih bermanfaat dan ya semoga bisa uh, membantu juga gitu ya. Oke, okay, karena di sini gue udah dapetin lumayan ya, dan gue juga bakal ngasih bocorannya di situ tempat bermain gue yang pastinya aman dan terpercaya ya. Di sini gue bermain di situ solihop 138, gacor banget pokoknya buat kalian ya ya di situ Solipo 138 gajah makan permen gacor semuanya gacor banget ya pokoknya gue gak bisa ngomongin itu e, kalian bisa buktiin aja langsung dan ya semoga sesuai dengan namanya ya gacor oke okay. jadi ya simak terus aja sampai akhir Selain di sini ya gue main di situs slot gacor ya gue imbangin juga sama RTP slot hari ini. Jadi sebelum bermain gue juga selalu cek dulu untuk RTP-nya. Biar gue nggak salah main game juga. Dan tentunya gue main di RTP tinggi ya di kisaran 90% ke atas. Oke. Okay. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kenapa sih harus main di RTP tinggi. Gue jawab juga nih di sini ya. Hmm, mampus enggak tuh ya. Us meledak, hmm. lagi us, ayo us, lagi us, aduh kali 15 nya turun lagi, cakep banget pecahannya sayang, oke, okay. lagi dong, aduh 1 jam pasirnya nih sedikit, sedikit lagi nih, hmm. maaf tuh, auto profit ya, auto cuan enam ratus sebelas ribu ya. oke okay, gue lanjutnya lagi ya, kenapa? kenapa kita harus main di RTV tinggi karena kalau kita main di RTV tinggi itu untuk dapetin cuannya juga semakin tinggi dapetinnya untuk dapetin kesempatan menangnya juga semakin besar begitu ya jadi itu alasan gue ya selain gue main di situ slot gacor ya gue imbangin juga sama rtp nya ya jadi seimbang gitu loh ya jadi hasilnya juga uh, bukan kaleng-kaleng gitu ya Oke, okay, gue coba untuk uh, posting dulu di sini ya mudah-mudahan sih ada peningkatan juga. Oke, okay, ya di sini sebisa mungkin gue sharing ke kalian ya semoga terbantu juga ya. Oke, okay, tapi uh, jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian ya. Pokoknya ini hanya untuk hiburan-hiburan aja hesan-hesan aja untuk senang-senang aja ya sekedar mengisi waktu luang kita ya oke jangan pernah jadikan game ini untuk mata pencarian sehari-hari ya Oke gue ingatkan ke kalian main boleh tapi kalian pun juga harus ingat bahwa ini hanya permainan dan hanya untuk sekedar ya hiburan aja oke dan pastinya Uh, gunakanlah uang bebas kalian untuk bermain jangan pernah gunakan uang toko kalian oke okay? nice mahkotanya satu lagi dong sayang Anjay mahkota satu aduh kurang satu ya oke okay lah nggak masalah abongnya uh, buat kalian nih para teman-temannya sosok di luar sana ya semuanya simak terus ya jangan sampai ketinggalan infonya ya siapa tahu kan penting juga gitu ya dan bermanfaat gitu ya diandung positifnya dan pasti hmm, karena video gue ini hanya untuk usia 18 tahun jadi bagi kalian yang masih di bawah umur ya berharap harap sedikit -sedikit aja nih ya apabila video gue lewat di beranda kalian Oke, okay, lagi cakep. Cok lagi uus. Hmm, mantep nggak tuh ya. Oke, okay, lumayan. Gaskan dulu. Seret dulu. Hmm. Ayo dong. ayo lagi 100. Hmm. Yang penting cuan nggak usah muluk-muluk muluk juga untuk dapetin jaga besar. Terus dikasih ya pasti tidak terima ya. Oke okay, pokoknya jangan lupa untuk disupport ya, dibantu like, comment, subscribe, di share videonya dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan info terbaru dari gua di sini ya. Oke okay, di sini sudah dapetin lagi untuk tambahan resin ya, kita gas lagi. Dan disini sini sebenarnya sih, gua udah dapetin profitnya ya. Oke, okay, lagi uu. Wah, dapetin listing lagi dong, mantep banget gak sih? Wah, wah, wah, wah. Ini bisa fix langsung bisa langsung jadi aja di sini ya. Pokoknya buat kalian yang udah mampir di sini, terima kasih banyak ya yang sudah. Uh, nontonin sampai akhir yang udah support channel gue yang udah bergabung di Wallipop 38 baunya untuk semuanya semangat terus tempurnya semoga kalian bisa dapetin kemenangan lebih dari gue di sini ya dan eh uh, ingat pesan-pesan dari gue juga dan pasti jangan uh, terlalu terbawa emosi atau terbawa hawa nafsu ya dan untuk yang terakhir jadilah pemain yang cerdas jangan jadi pemain yang ganas pokoknya semangat terus ya uh, semoga ya dapetin suatu yang banyak gue tunggu kabar bahagia ya gue tunggu kabar baik dari kalian nih yang udah dapetin uh, kemenangannya jangan diem-diem aja ya Wow mahkotinya timnya konek dong 51.000 kali 20 angkat Oke okay. Pokoknya Salam sensasional untuk semuanya uh, Semangat para pejuang receh juga ya uh, Mungkin sampai sini aja video gue kali ini Karena gue dapetin profitnya dari modal gue yang cuma 50 50000 aja nih Ya, yeah. oke okay. Dan pastinya ini worth it banget Ya, yeah. lollipop 138 Kalian harus cobain ya yeah kumpung lagi gacor juga nih oke ya gue jin pamit undur diri nih sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya bye